makanya saya syukur sama hai, jadi Nabi, dan tidak akan jadi Nabi <guruh> nah hai, hai, hai, hai, hai, hai, sekarang hai, agama mau hai, najinya hai, hai, tapi mau kritis itu bahaya betul makanya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Makanya saya termasuk tidak senang ketika ada sholat gini, peregangan atau pernafasan, terus kalau sujud, apa saya tidak senang? Saya tidak senang saya gini nanti sholat lama-lama fungsinya kayak senam juga. Gini <guruh> saja, semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya, saya yakin ada hikmahnya. Tapi tidak usah hikmah ini jadi tujuan, kalau nanti jadi tujuan, seseorang bilang gini, itu sholat terus sakit, yang nggak sholat sehat, habis kamu. Ya. <guruh> <guruh> <guruh> ya kan? Ya. Tapi, kalau ada orang tahu hikmahnya gini, untuk apa? Nari nafas atau apa yang gini? ngomong kalau misalnya unimu, ya, tidak popol, lah, seperti itu. Tapi, kalau jadi tujuan, jadi, reh. Ya sudah yang benar sholat itu apa? Sholat itu bukti ketundukan sama Allah Subhanahu Wataala. Wasjud, wa Kalau berani sujud, berarti insya Allah dekat sama Allah. Karena itu bentuk tawa, bentuk tagal bentuk ubu. Dia fat fi ibadi, fatkhunif. Lalu kok terus dianalisis ini fungsinya gini. Perrep lah nanti kalau ada senam yoga tandingannya lebih efektif <risas> saya jantung sujud kok nggak ngefek tapi setelah ikut yoga kok ngefek <risas> Saya loh ya orang boleh gak berpendapat ya, sependapat sama saya tapi kalau nggak sependapat keterlaluan yakin <guluh> <guluh> <guluh> karena dari saya jelas yang namanya masjid ya mak udah oh, ada di hadis di Quran wajud wa tasu dan atau sujud dan kamu menjadi saya <guluh> nggak ada nggak ada ya masjid <guluh> saya kira demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <guluh> apa langsung selesai aja ya ya masalah keimanan um... tanya pengeluh <laughs> kalau tanya boleh ya iya, gimana iya. keimanan tentang kotor dan kotor oh ya kalau kotor dan kotor itu kita kita ditentukan oleh allah kenapa masih dimintai pertanggungjawaban nanti saja Oh, iya. Betul, betul. <laughs> <laughs> Ya seperti mukadimah di masa tadi ya. Jadi ngaji itu harus Kafa, kafa itu artinya komplit Jadi Nabi dalam banyak hal Yang momennya tepat ya Menganalisis dengan kodok-kodar Tapi dalam banyak hal juga melarang orang Membicarakan kodok-kodar Jadi misalnya gini, kamu kadung ditakdir Pernah punya dosa Dan kamu ingin tobat, maka dosa yang masa lalu Anggap saja kodok Kodar, terus keinginan tobat itu anggap aturan syariat. Jangan lalu setelah kotak gotor kamu udah berkeinginan tobat. Ini penting saya utarakan karena Nabi itu mengandikan pasti dua kali, saya, saya jamin. Di setiap konteks sosial Nabi pasti mengandikan dua kali. Dua kali itu dua solusi. Nabi pernah mengandikan idza qadar Jika umatku telah Menjustifikasi kotor dan kotor Faksiku, kamu jangan ikut-ikut Karena nanti akan, yang zina gak apa-apa Saya sudah kotor-kotor, yang maling ya gak apa-apa Karena sudah kotor, wah bahaya Bisa hancur syariat kalian seperti itu Tapi ada banyak hal yang Nabi Mengisnatkan itu ke kotor Kotor, kayak cerita Nabi Musa Dan Nabi Adam Ada kan di hati Soka itu jelas Ini dengerin, ini betul di hati Soka. Nabi Musa itu sangking Israelnya Memang beliau orang apa? pertama semua nabi kan pasti mengalami diangkat ke alam roh nabi lo ya tidak sampai nabi sama tidak nabi sih begitu nabi ini ketika beliau diangkat di alam roh, itu ketemu nabi adam padahal nabi adam dengan abul basar tokoh utama ada pertama ketemulah sama gini anta adam kamu betul yang namanya adam ya saya adam anta le di akhirat tanasamin al jannah tiwa siapa al hadisnya ini? le di akhirat tanasamin al Gara-gara kamu, orang gak hidup di surga Jadi kalau sampai marah, gara-gara kamu Saya harus cari uang sampai Korea gitu. Coba kalau kita masih di surga gak perlu kerja di mana? Karena semuanya tersediakan Gak punya istri jelek, semuanya cantik karena Gara-gara jenengan, kita harus keluar di bumi Dan keluar dari surga Nabi Adam itu Karena orang sepuh, ya. beliau santai saja Anta Musa, kamu betul Musa Ya, saya Musa Anta Kalimo, oh ya, saa kalimu. Anta Sofio, oh ya, saa Nabi Ota masih muji-muji. kira -muji ini pentingnya orang bijak. Jadi, kalau sama nanti ngelawan saya, saya tetap bijak insya Allah. Tapi sampai bisa neraka ngelawan dia itu dosa-dosa sekali, bukan dosa biasa, sangat dosa. Nabi Ota masih saa anta Sofio. Anta Kalimo, bukankah kamu melihat di Taurat bahwa saya akan dosa? dan akan dosa saya sudah ditulis 40 tahun sebelum saya dosa iya yang musa. iya yang nabi wa ya, betul gitu. berarti kamu mengkritik saya Atalumu nani fi amrin kot kotor kamu mengkritik saya, menyalahkan saya dengan sesuatu yang sudah dikotok-kotor oleh Allah sebelum saya laku, lakukan jadi sudah ditulis sama Allah 40 tahun sebelum saya salah, sudah ditulis skenario nya nanti ada makan salah terus keluar dari Memang dari awal-awal skenario seperti itu Itu ibarat istri kamu sudah tahu Ini kalau miskin setia, kalau sudah kaya Nanti pola, itu sudah tahu <laughs> <laughs> Tapi anehnya istri kamu Ketika nyata, -nyata pola, kau tidak siap Padahal sebetulnya sudah tahu gitu, ya kan? Makanya saya kalau ngaji di mana-mana bilang Kelirunya orang Indonesia itu satu Kalau ilmunya terbukti itu tersiksa Itu kelirunya orang ini. Semua cowok tahu enggak, semua lelaki tahu enggak Kalau enggak pernah nafakoi diomelin, tahu enggak? tahu, tapi ketika itu nyata gak siap harusnya ketika nyata domilin Alhamdulillah ilmu saya benar, <tik> <tik> <tik> tapi istri kamu juga gitu biasanya mengelana pola terus denger zaman mulai cinta orang lain harusnya kan Alhamdulillah ilmu saya benar kan <tik> <tik> artinya gini manusia saja bisa memprediksi Kan nggak mungkin kita nyifati Allah, Allah nggak tahu Nabi Adam salah sebelum nyata-nyata. Salah, tentu itu nggak mungkin. Nah maknanya kodok-kodok kira-kira gitu. Allah itu tahu apa yang akan terjadi. <tuk> tapi tetap saja ini nggak boleh dipakai justifikasi untuk maksi. Nah, Makanya jelas aturan Quran, saya mohon kamu nggak boleh salah. Ini nanti saya baca. saya apalagi tapi ini biar tamu ayatnya. Itu ayatnya kan Jadi apa yang mengenai kamu di bumi maupun ada pada diri kamu anggap saja itu yakini saja yakini saja sebagai godok supaya kamu tidak putus asa apa yang sudah terlewatkan dan tidak bangga dengan apa yang kamu sudah misalnya saya, saya ini kan termasuk kaya keren misalnya. misalnya, itu saya tidak pernah bangga, karena memang ditulis, kalau suatu saat itu keren, jadi bangganya dimahakan, sesuai sekena. sekena jadi untuk menghilangkan ujo bangga itu dengan cara iman sama kota terus likelah takso wafatakum kamu tidak perlu putus asa dengan apa yang sudah terlewatkan Misalnya masa lalu kamu ya tadi diusir istri macem macam lah Utangnya banyak Sudah bangkit saja sudah tadi, Jadi Mungkin ada yang menyarikan tiba, yang dicarikan. Mungkin di surat hadir atau apa Yang nanti dicari ayatnya Pokoknya ayatnya tadi apa Masobah mimusi batin fil arti Wala fi anfusikum apa? Illa fi kitabim Minkoblim anna brahah Inna dhalika alam mohi Yasir tak saul ala tafrahu bima Jadi kau dokter ditulis supaya kamu tidak putus asa, menyesali apa yang sudah kelewat dan bangga ummulur terhadap apa yang kamu dapat. Jadi misalnya Pak Jokowi jadi presiden, untuk menghilangkan wujud ya, memang sudah ditulis kalau akan jadi ya, ya bisa saja sesuai skenario. Ya siapa seperti samben suatu saat tua terus tunggu coplo terus dedek dedek kepleset ibu, soalnya harus senang saja. Zaman kamu muda juga sudah tahu kalau nanti akan oke, akan oke, seperti, oke, itu. seperti itu, gitu <laughs> aja. Jadi kalau itu terjadi, ya sudah, saya akan seperti itu. Jadi ringan saja, ini pentingnya ngaji. Jadi sesuatu itu mudah sekali kalau dianalisis dengan L, dengan E. Ya, cukup ya. Satu lagi, satu lagi aja jangan. Kalau nggak salah itu surat Fadil. Ya ditahukan suratnya. Diumumkan siapa? Surat apa? Hadir, hadir 22. puluh 22, ya. puluh 22. Berdiri aja, bapak Oh, enggak. Oh ya, nggak apa warahmatullahi wabarakatuh. saya buat saya baru kenal itu lewat ada yang di saya, walaupun dengan komentar yang agak mirip lah. Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau secara waktu itu eh, Pak Kiai membahas masalah perang adat yeah. yang mengatakan bahwa <coughs> tapi itu waktu itu satu saja tidak tahu apa-apa yeah. Salman Sama belum nyampe komentarnya. Jadi saya anak Eh, tapi pertanyaan saya itu bukan itu, Pak. Yeah, yeah, iya, iya, Pertanyaan saya itu, saya tertarik. Kenapa cara pasang stokopnya itu ada seperti <tuk> <tuk> iya, iya, iya, iya, oh apa -apa, ya <tuk> <tuk> ya yeah. bah, eh, ada ayat yang mengatakan bahwa Sampaikanlah apa ya, Sampaikanlah Dari aku satu ayat itu, walaupun itu cuma satu ayat Dari aku beli huwani walau ayat Yang itu menurut saya menjadi Dengan dunia medsos saat ini yeah. Orang yang betul-betul cuma Mungkin bukan cuma Sekedar satu ayat Cuma satu kata yeah. Itu di broadcast-broadcast yang mungkin oh, yeah. uh, Apa ya memacu perdebatan. Iya, iya. Makanya ini begini namanya siapa? Sulaiman. Eh, begini aja ini <laughs> Tapi ini ringan. Sama relaxlah jasanya. <laughs> eh, jadi memang tradisi ulama sama masyarakat itu beda. Jadi kalau Nabi dikatakan tidak tahu dalam konteks tertentu itu malah madh. Madh itu memuji. Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi. Ummi itu kan ke ibu-ibuan. Jadi kalau Nabi tahu itu nanti seakan-akan dia itu dikawal oleh ilmunya, padahal nabi itu dikawal oleh Nubuwa ini bedanya nabi zaman ndak jadi nabi di Quran itu biasa ada kata makun, tata diri mal kita bualan iman. terjemahnya kan kamu tidak tahu. aji nabi biasa tidak Allah makun tata diri mal kita bualan iman kamu itu tidak tahu apa itu kitab. tapi itu sifat mater, sifat apa? mater, mater itu memu hmm. memuji. kenapa itu jadi pujian? Karena Nabi kalau sudah tahu urusan sesuatu, nanti jadi ilmu tandingan menandingi wahyu. Lah, mungkin netizen itu nyuruh saya bukannya ngeritik, bukannya apa, mungkin gak paham tradisi ulama itu. Jadi kalau ulama bilang Nabi itu tahu itu bukan sifat dam, tapi sifat Madang memuji Di Quran banyak, kalimat, maupun tata diri mal kita, bualan iman. Makanya Nabi ketika disuruh baca, ikro ya Muhammad, jawabannya gimana saya, tidak bisa baca, tapi bukan sifat buruk, justru bagus kalau Nabi bisa baca, ilmunya nanti dikira beliau belajar dari buku-buku dan itu dia jadi Nabi, wah itu memang bacanya banyak clear ya ini ya, supaya salah paham jadi dikatakan gak tahu kalau Nabi itu bagus mader Enggak bisa baca juga mader, sifat pujian, kalau kamu gak bisa baca, buruk sekali itu jelas ya kan tahu semua kan ketika Nabi disuruh baca bilang apa saya tidak bisa baca tapi itu bagus karena semuanya biar karena wah wah ya. soal gaya peci saya ini Islam khas ya khas nah yang ini yang penting yang pertanyaan sampai yang terakhir baliwani aja memang ini semenjak dunia mitra memang dengan tanda kutip agak kecelakaan mengutip Kutipan tokoh atau ya, sepotong-potong itu bahaya Bahayanya begini Itu bukan hanya karena yang menghentikan tokoh Meskipun Quran kalau wakofnya salah Itu ya bahaya Coba misalnya begini, ada orang wakof Di depan orang yang paham bahasa Arab Inna Terus wakof, ya, terjemahnya gimana? Allah tidak punya rasa Malu Jika di ilmu Quran itu Diaturkan ada wakof yang haram Yaitu wakof yang rusak mak man ma harus diteruskan innallaha la yastahi ayam driba ma salam Allah tidak malu ma bikin perumpamaan sekecil apapun misalnya buat perumpamaan dengan ya. coba kalau bacanya satu ayat terpotong innallaha la Allah tidak bayangkan didengar orang yang paham bahasa Arab jadi problem kita adalah kadang ngutip ya ya gitu jadi apa ya tadi belum mendengarin kompletnya ngaji jadi kalau ada ulama bilang Nabi tidak tahu itu sebenarnya mada, mada itu ngelem karena memang begitu makanya Allah bilang apa? maka kumta, mal kita wala, iman Muhammad kamu tidak tahu apa yang maknanya kitab, maknanya iman tapi tidak tahu ini untuk Nabi kelebihan karena kalau Nabi tahu dulu berarti ilmunya sebagian diserap dari Taurat dan Injil dari yang macam-macam Makanya dulu orang kafir kalau ngeritik Nabi kan Walakat ya mayu Muhammad pintar majan pernah belajar terus allah menjawab Muhammad enggak nggak pernah belajar bahkan baca saja ti tidak jadi kalau Nabi dikatakan nggak bisa baca nggak tahu itu mati lagi untuk Nabi itu madu. sehingga semua yang dilakukan Nabi in huwa illa ilawahyiy semua hanya berdasar wahyu ini bedanya nabi dengan selain nabi, nabi. makanya nabi itu nggak pernah baca, nggak boleh memang Karena karena tadi pasti ini jadi ilmu tandingan. <tuh> itu bahaya kalau untuk nabi supaya semuanya orisinal dari Allah. Nabi itu sama Allah dikosongkan semuanya kosong. Semuanya dari ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa <tuh> Taala jelasnya. Jadi baliwani wal ayat itu sama, maksudnya itu ayat itu bukan ayat satu Quran potongan, enggak? ayat yang muhkamah yang utuh. Tapi kalau satu potongan ya enggak enggak boleh tadi misalnya dipotong apa inna waha layak pasti kan kayak makanya di apa di bab ilmu tajwid kan diterangkan babat tajwidikalil hurufi laqad min ma'rifatil wuquf islah kamu tahu tajwid ikfa izhar izlam kamu harus mengenal alwaqaf karena sekali salah waqaf itu fa ya gitu Mas Herman ya. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh